Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar TBS Sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 6-12 Juli 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp218,25 per kilo menjadi Rp1.644,17 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun Rp1.276,77 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp1.396,73 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp1.475,61 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp1.517,17 per kilo. Sawit umur 7 tahun 1532,04 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 1571,77 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 1602,40 rupiah per kilo dan sawit umur 10 sampai 20 tahun 1644,17 rupiah per kilo. Sawit umur 21 tahun 1640,50 rupiah per kilo. Dan sawit umur 22 tahun, enam ratus per kilo. Sawit umur 23 tahun, seribu enam per kilo. Sawit umur 24 tahun, seribu lima per kilo. Dan sawit umur 25 tahun, seribu empat per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp7.288,81 per kilo dan harga kernel Rp4.696,74 per kilo dengan indeks K88,18%. Sekian harga sawit untuk tanggal 7 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.